Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban Halaman 21, 23, 24, 25, dan 26 Pada tema 2 kelas 4 Selalu berhemat energi Baik, sekarang kita langsung saja akan jawab di halaman 21 Untuk pertanyaan pertama ini Kita perbaiki dulu untuk pertanyaan pertama, apakah kamu dapat melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan baik? Jawabannya adalah, ya, saya dapat melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan baik. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan siswa lain dalam kelompokmu, apakah mereka dapat melempar dan menangkap bola dengan baik? Jelaskan. Jawabannya, ada beberapa teman yang dapat melempar dan menangkap bola dengan baik, ada pula yang tidak. Baik, berikutnya. Apa rencanamu untuk lebih meningkatkan keterampilanmu dalam melempar dan menangkap bola? Jawabannya. Rencanaku untuk meningkatkan keterampilan dalam melempar dan menangkap bola adalah sering berlatih melempar dan menangkap bola dengan teman-teman. Soal berikutnya, apabila kamu diberi kesempatan untuk mengulangi kegiatan, perbaikan apa yang harus dilakukan? Jawabannya, saya akan memperbaiki cara melempar bola dengan teknik melambung. Kita ke halaman berikutnya yaitu di halaman 23 Diskusikan persamaan dan perbedaan kedua kincir tersebut dengan temanmu A. Persamaan kedua kincir Kedua kincir bisa bergerak karena adanya energi kinetik Kemudian sama-sama menggunakan alat sederhana dan cukup mudah untuk dibuat Serta tidak menghasilkan polusi B. Perbedaan kedua kincir. Perbedaannya, kincir air digerakkan menggunakan tenaga air, kincir angin digerakkan oleh angin. Berikutnya di halaman 24, amatilah proses kerja kincir. Tulis hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kincir angin. Pada kincir angin, cara kerjanya adalah angin akan meniup bilah kincir angin sehingga baling-baling bergerak atau berputar pada porosnya. Semakin kencang angin bertiup, maka baling-baling kincir angin akan berputar semakin kuat. Kincir air Ketika air mengalir mengenai kincir, maka kincir akan berputar pada porosnya. Semakin kuat air mengalir mengenai kincir, maka kincir air akan berputar. Berikutnya di halaman 24 Nama percobaannya Uji energi angin Tujuan percobaan untuk membuktikan energi dapat menggerakkan arah kincir angin Alat-alat Lidi, sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum, pin, paku, payung Berikutnya kita akan menjawab di halaman 25 Langkah kerja Ambil kertas lalu buatlah gambar diagonal pada kertas, buat gambar persegi kecil pada bagian tengah kertas, potong garis diagonal sampai pada persegi kecil, lipat masing-masing potongan, dan disatukan ke titik tengah, satukan dengan lem. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum, pastikan baling-baling bisa berputar. Hasil percobaannya adalah baling-baling kincir angin berputar ketika tertiup angin. Kesimpulannya, dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa energi angin dapat menggerakkan kincir angin. Kita ke halaman 25. Berdasarkan hasil percobaanmu, diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman kelompokmu. Soal nomor 1, apa sumber energi kincir angin? Sumber energi kincir angin adalah energi angin. Pertanyaan kedua, bagaimana kincir angin bisa berputar? Kincir angin dapat berputar jika angin meniup bilah kincir, kemudian menggerakkan poros kincir sehingga kincir angin dapat berputar. Pertanyaan ketiga, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai pengubah energi angin menjadi energi gerak. Pada penumbuk padi, pembangkit listrik, kemudian pem kemanfaatan energi yang ramah lingkungan, membantu penyaluran air dalam irigasi. Sekarang kita akan jawab di halaman 26. Tuliskan 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kincir angin dapat digunakan sebagai mainan. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Yang ketiga, membantu penyaluran air dalam irigasi Yang keempat, membantu proses penggilingan hasil pertanian seperti padi dan gandum Yang kelima, membantu proses pemotongan kayu Yang kedua, menurutmu apakah pelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan Ya, pelajaran hari ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Dikarenakan kita dapat mengetahui cara kerja dari kincir angin dan kincir air, serta manfaatnya. Baik, itulah yang kita jawab di video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dari halaman 29 sampai halaman 35. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.